Yo, sahabat PJLorg, kembali lagi bersama saya di channel Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke, kali ini saya akan mempraktekkan gimana sih cara memasang teleskop di senapan angin subfusion 2565 Magnum Coklat Krum. Oke, eh, kali ini saya akan menggunakan teleskop Predator, ya, sahabat nih, teleskop Predator 3950. Oke, lanjut saja kita untuk cara pemasangannya. Untuk yang pertama, kita ambil dulu palu, ya sahabat, sahabat. Kita ambil palu, kemudian kita hilangkan dulu atau kita copot untuk visor bagian belakangnya. Nah, sudah copot, kita taruh terlebih dahulu. Lalu kita buka teleskopnya. Nah. Masih baru ya sahabat bler. Kalau mau beli bisa langsung ke admin Jaya Arrival. Nah, jadi di dalam uh, boxnya terdiri dari sekop, teleskop, teleskopnya nah, ini, ada nah, teleskopnya. Wah bagus ya sahabat bler. Masih kincrong, masih kinyis kinyis kemudian ada uh, mountingnya ini itu ada mountingnya okay, mounting sama kunci L untuk memasang uh, uh, teleskopnya nah, Ini. kelanjut kita akan memasang dulu kita uh, kendori dulu kita kendari dulu untuk baut dari mountingnya kemudian pasang pada uh, chamber lalu kita kencangin nah udah, sudah kuat ya kemudian yang satunya lagi kita kendori juga mountingnya lalu kita pasang lalu kita kencangin lagi sampai rapat dan kuat. Nah, udah rapat ya ini. Kalau kita lepas untuk eh, sabuk besinya, ini untuk masang teleskopnya. Oke, kita copot. Nah. Setelah itu kita pasang. Nah ini dicopot terlebih dahulu gak apa, apa ini? Ini untuk penutup uh, lensa. Kita taruh, kita sesuaikan sesuai uh, yang kalian inginkan. Oke, lalu uh, kita pasang untuk satu di nya lalu kita kencangkan juga bautnya kemudian giliran yang bagian depan dan yang terakhir kalau ingin dipasang untuk penutup lensanya juga bisa bener. seperti ini. Dan tinggal di setting untuk e, gimana cara zeroing teleskopnya. Nah, jadi seperti itu ya e, sahabat bediler untuk ulasan cara pemasangan teleskop Predator untuk senapan Subfusion 2565 Magnum Coklat Krom. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk selalu like, share, comment and subscribe Channel Jaya Arrival Kediri Jawa Timur. Oke, terima kasih dan salam bedilah.